Hai, hai, hai. Siapa sih yang nggak tahu sama hewan karnivora? Hewan karnivora memiliki karakteristik yang berbeda dari hewan herbivora. Karnivora umumnya dikenal memiliki taring dan cakar tajam yang berguna untuk mendapatkan makanan. Taring besar yang mengerikan berfungsi untuk merobek daging dari mangsa mereka, sedangkan fungsi cakar yang tajam ini untuk mencengkeram mangsa mereka ketika berburu. Pasti kalian sudah tahu hewan apa yang sesuai dengan ciri-ciri tadi. Iya, tidak lain tidak bukan adalah harimau. Taukah kalian, sob? Di habitat aslinya, harimau adalah apex predator yang hidup di kawasan hutan hujan, hutan bakau, rawa, dan juga padang rumput. Hewan penyendiri ini memiliki rahang dan cakar yang kuat. Itulah yang menjadikannya sebagai predator puncak dalam ekosistem tetapi hanya ada sembilan subspesies harimau namun sayangnya tiga diantaranya telah punah karena habitatnya yang semakin menyempit dan juga perburuan oleh manusia namun jika kalian berpikir bahwa hewan akan diam saja jika diburu hingga punah maka kalian salah besar ternyata hewan juga memiliki sifat pendendam khususnya harimau eh tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau memang hewan yang hanya bisa menerkam dan memangsa. Namun jika kalian perhatikan, ternyata harimau memiliki daya ingat yang kuat dan juga memiliki sifat pendendam. Seperti sebuah tragedi tragis yang dialami oleh dua warga di Aceh Selatan, yang diserang harimau Sumatera ketika sedang berkebun. Kedua warga yang berprofesi sebagai petani itu kini kritis dan dirawat di rumah sakit. Menurut kepala BKSDA, kedua korban merupakan warga gampong Ladang Tongoh, kecamatan Pasir Raja Aceh Selatan. Mereka masyarakat biasa yang sedang berkebun, kata kepala BKSDA. Awalnya kejadian itu terjadi pada dini hari tadi sekitar pukul dua waktu Indonesia Barat. Mereka diterkam harimau di kawasan hutan Sampali, Kelua Tengah. Namun ternyata para korban memang sudah beberapa hari berada di lokasi tersebut untuk berkebun. Usai kejadian, warga sekitar membawa keduanya ke puskesmas Manggaman. Selanjutnya mereka dirujuk ke RSUD Dr. Yuli Din Awai, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sebelumnya juga pernah terjadi kejadian tragis ketika empat anggota tim rangers atau penjaga hutan di Aceh Selatan juga diserang harimau. Tiga orang rangers masih belum ditemukan dan hanya seorang yang berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu di kawasan hutan kecamatan Tengah Aceh Selatan. Mereka saat itu sedang melakukan patroli rutin dan tiba-tiba diserang harimau Sumatera.